Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah, sekalian kali ini saya akan berbagi pengalaman dimana kemarin saya waktu eh, membuka atau memulai aplikasi dapodik eh, paut ya karena saya di, itu diminta tolong sebagai operator PAUD atau KB ataupun TK nah, maka di sini saya mengalami kendala teman-teman ketika saya buka aplikasi sudah saya install sudah registrasi sukses namun ketika mau login atau saat login kan loginnya bisa offline ya teman-teman registrasi registrasikan bisa online bisa offline itu yang penting ada profil nah, ini yang saya gunakan kemarin itu eh, registrasinya online teman-teman gitu, saya biasa melakukan hal itu dan tidak ada kendala namun saat ini saya punya kendala punya kendala nah, coba perhatikan teman-teman kendala saya Waktu itu, sayangnya tidak saya langsung, ya Ya, tidak langsung saya rekam, ya. Jadinya, ilustrasi, ilustrasi dimana saya mengalami hal ini. Gitu. Jadi, saya mengalami password Anda yang Anda masukkan salah. Padahal, saya tidak pernah melakukan penggantian password, baik di web dapur, dapodik, ya di dapur ini maupun secara open di aplikasi di komputer atau laptop nah ini saya coba tiga kali bahkan puluhan kali itu tetap saja mengalami hal ini bahkan saya sempat cari-cari ya resmi searching di youtube di google Nah, ada teman-teman yang berisaran agar membuka di file C langsung body ya mencari file yang ada di lock ya, sehingga kita tahu passwordnya mana nah, itu juga saya coba tidak berhasil teman-teman, ya, itu mengalami kegagalan itu, nah malah hasil ini saya buka caranya ya teman-teman saya buka caranya yang pertama yang harus anda atau teman-teman lakukan adalah kita menghubungi ya kita menghubungi uh, operator kabupaten setempat itu teman-teman kita hubungi kita sampaikan kenuan kita uh, apa yang menjadi problem kita saat masuk aplikasi dapodik ini bisa saja dialami oleh operator BAUT atau KB, TK ataupun SD, SMP, SMA mungkinnya atau SMK bisa saja dialami hal ini <tuh> setelah saya hubungi pihak operator kabupaten hmm, tentang masalah yang saya hadapi dan Alhamdulillah uh, mendapat respon langsung walaupun hari itu hari minggu sore biasanya karena hari minggu kan operator kebuatan kan libur ya tapi langsung di uh, langsung di tanggapi dengan cepat nah saya disuruh uh, mengirim email yang dulu pernah digunakan sebagai user juga disuruh mengirim mpsn dari sekolah saya nah setelah saya kirim beberapa saat saya tunggu beliau memberitahu ini pak sudah saya proses maaf saya lakukan lakukan penggantian password karena mungkin di tempat bapak atau di aplikasi bapak tidak muncul tidak muncul menu penggantian password yang aman itu yang variasi passwordnya itu bervariasi supaya aman gitu. itu alasannya maka setelah itu dia menyarankan agar dicoba akan langsung saya Coba online dulu, teman-teman. Saya coba online langsung, login di web dapur Dapodik. Ya, duitnya langsung oke, teman-teman. tadi -teman. saya ulangi lagi kalau teman-teman mengalami hal ini dan sudah cari ke kesana kesini bahkan buka file lock ya file lock aplikasi juga tidak berhasil nah, gunakan cara saya ini teman-teman yaitu menghubungi operator kebupaten. Nah, setelah apa yang dilakukan operator kebupaten tadi agak dicoba lagi maka saya langsung login di webnya langsung. itu, okay. ini teman-teman, ini saya coba langsung uh, di dapogemdebut.co.id, dapodapogemdebut.co.id. Oh, ini ternyata belum online, saya online kan? saya yes, selagi ini adalah hanya ilustrasi ya teman-teman karena kebetulan yang alami tidak saya rekam langsung sehingga prakteknya tidak langsung hanya ilustrasi saja jadi setelah teman-teman mendapat uh, tanggapan dari operator kabupaten ataupun proses dari kabupaten nah segera lakukan langsung yang pertama login ke tabu.comrebud.go.id klik nah login klik login nah itu nanti terbuka jendela baru teman-teman ya klik login terus manajemen sekolah ya pilih manajemen sekolah nah, nanti ter <coughs> ya. terbuka kita di bukakan ke sebuah halaman web dengan alamat sp.datadep.kemendag.go.id. Nah, langsung login menggunakan SSO ini klik, teman-teman. Klik di situ. Oke, karena kawan-kawan lupa apa yang diberitahukan oleh yang operator mata. Simpan dulu sebelumnya teman-teman Seperti saya lakukan hal ini Ini saya simpan sebelumnya Itu Saya simpan pakai wordpad, ya atau notepad Jangan yang Word office ataupun yang lain Itu berat Oke belum ketemu saya cari saya cari dulu Teman-teman Nah Saya ketemu buka, nah ini sudah ketemu nah, akun pendataan taut itu teman-teman ya, oke sudah terbuka nah, copy saja password baru yang diberikan oleh operator kabupaten ke kemudian kita lakukan login teman-teman login usernya Email kita yang kita kirim ke kabupaten atau yang biasa kita gunakan tadi ini kita ketik saja, yang walaupun itu sudah disimpan oleh Google, tapi kita ketik baru. Nah, setelah itu, baru kita pastikan uh, password baru dari pihak operator kabupaten dengan oke okay. nah nanti kalau berhasil maka kita akan masuk langkah kedua kita klik nah, berhasil teman-teman berhasil tadinya saya tidak berhasil ini namanya saya juga tidak berhasil gitu oke okay. nah, berhasil kita masuk akun kita yang diingat langsung di respect app Oke, teman teman dot dot dot dot dot dot dot dot dot teman teman dot sudah tersenyum dot dot dot dot dot dot dot dot browser kita langkah kedua teman-teman lakukan. Namun sebelumnya teman-teman harus punya ya harus punya panel apa e, dashboardnya ya panel dashboardnya dan file pad ini ya pad e, 2022C ya. Itu, nanti saya tunjukkan. Maka teman-teman masuk saja menu kontrol panel. Langkah kedua ya atau bisa langsung Klik itu tulisan uninstall program, tapi saya contohkan di sini masuk saja ke control panel, teman-teman. Di situ, And anda klik saja uninstall program, nah, kita cari, kita cari Dapoduk versi 2022, teman -teman. Nah, Ini teman-teman. Nah, itu sudah tampak lalu kita klik ya kita klik lalu kita uninstall oke okay, ini karena ini hanya gambaran langkah kedua hanya gambaran karena tadinya tidak saya rekam langsung nah, saya tidak melakukan uninstall tapi teman-teman harus melakukannya oke okay. oke okay, itu langkah kedua berikutnya adalah langkah Ketiga, atau langkah terakhir teman-temannya, nah, kita cari file kita. Nah, ini yang saya katakan tadi, teman teman harus punya dua file ini, yaitu Dapodik 2002 dan apa itu udah ya. PUBG 2002 C44, apa apa itu bacaannya, teman-teman, ya, saya tidak gali bahasa Inggris. Ya itu teman-teman kalau sudah sudah uninstall sudah berhasil lalu teman-teman uh, install ulang produknya sudah berhasil ya paknet jangan dulu ya teman-teman paknet jangan dulu jadi install ulang tadi di uninstall sekarang install ulang sudah berhasil maka kita klik Jangan absen teman-teman tapi registrasi emang, registrasi emang sesuai dengan data kita yaitu usernya emang yang kita kirim ke operator kompeten tadi kemudian kode registrasi kita juga password yang baru dari operator kompeten tadi. Oke sudah berhasil login taruhlah berhasil itu teman-teman ya nah, bukan login registrasi berhasil baru kita klik update nya itu aplikasi 2022 kalau sudah berhasil kita instalasi baru klik refresh setelah refresh kita login itu teman-teman nah, sampai di sini ini teman-teman sudah benar-benar jadi teman-teman ini rahasia bagi teman-teman yang mengalami kendala atau masalah seperti yang saya alami yaitu tiba-tiba kita tidak bisa login baik di web pusat dan buta online. Tiga tidak bisa setelah setelah kita kita install pada tidak tiga puluh tiga puluh tiga baik teman-teman